Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa ikut kita. Ini puasa yang hebat, puasa yang bagus. Dijawab oleh Allah. Turunlah perintah. Ya ayyuhal amanu. Kutiba alaikumus siam. Kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tatakun. Setelah itu apa yang terjadi? Buka sahih al-Bukhari. Kitab yang ke-30. Kitab-u-saw. Posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini. Riwayat dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan ini kalimat pertama yang disampaikan nabi menyambut kewajiban puasa Asyamu jannatun fala yarfut wala yajhal wa inimrun qatalahu aw syatamahu falyakul inni saimun marata ini lahulufu fami shaimi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 Ya ayat dua empat itu masih makan, goyangkan pohon kurma jatuh kormanya makan kormanya, mau minum ambil airnya minum masih makan masih minum, cuman diminta untuk saum apa saumnya? falam <tik> jangan bicara pada siapapun kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab biarkan baiknya yang bicara dan itu mukjizat pertama untuk Isa alaihi salam itu nanti dimulai di ayat 31-33 di surah Maryam, surah 19 tapi beliau diperintahkan saum, saumnya apa? jangan bicara jadi kalau bapak masih makan, masih minum cuman gak mau bicara dulu sama ibu itu saum. mau kemana bi? Hm? kok gak jawab? Hm?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 setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, kalimatnya itu pasti enggak nampak, enggak kelihatan. Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya, enggak kelihatan. Begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena enggak nampak. Makanya fitrah jin itu, Pak, ibu fitrahnya tersembunyi. Jadi, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah.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 Amasalah ditinggalkan Datanglah junnah itu perisai yang mengikat setan Itu yang dimaksudkan di hadis muslim Di topik yang ketiga belas Namanya kitab usiam Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi salallahu alaihi wa sallamakala jaa ramadhanu Redaksi yang pertama Redaksi yang kedua yang bintang tiga di bawahnya Iza kana ramadhanu Redaksi ketiga yang bintang empat di bawahnya Iza dakhala ramadhanu Eh Mama itu harus tahu dalil. Ya. <laughs> <laughs> tahu dalil tuh, ya. ja abu abu abu abu Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga.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 itu cepat terkabul doa, hadisnya di diantara azan dan iqamah waktu singkat di waktu jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah, dan satu dan dua ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib, dan itu nanti sepeninggal nabi, ada diantara istri istri nabi wasallam memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa, hafal doanya ya Allah bi halalika an haramik ba'udhina bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi itu dibiasakan di hari jumat dibacakan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 Karena itulah saya ingin cepat satu kenapa Ramadhan istimewa karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadhan istimewa karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadhan istimewa karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir Ramadhan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa